Halo guys, balik lagi di sini bersama gua guys ya, tentunya di channel Evan Slot ya guys. Kita di sini lagi nyocol di Rupiah 138 BO yang sangat gacor dan sangat gua rekomendasikan buat kalian semuanya guys ya. Terutama buat anak-anak kos ya. Ini tadi gua bawa modal modal sisa dari gua kemarin WD ya guys ya ada berapa ribu itu ya 20 berapa ribu coy ya gak tau lah pokoknya gua langsung mulai-mulai nyocol aja di b tiga ribu guys ya gua percaya diri aja karena rupiah 138 itu adalah BO yang sangat hmm, kepala bapak kau anjing hmm, gua baru hmm, kelas gak bro kelas gak tuh ya kelas gak ya modal puluh ribu anjing modal percaya diri doang nyocol co langsung dikasih kelas kelas skacerna coc skacerna ayo skacerna skacerna mm, kontol sorry guys toksik ya nggak boleh toksik toksiap ya, wah gila cor rupiah satu itu emang bo yang sangat gacor makanya gue sangat rekomendasikan buat kalian semuanya terutama buat anak kos ya modal receh bisa menjadi ratusan modal receh bisa menjadi jutaan bahkan bisa menjadi jutawan guys ya mantap mantap modal pion hmm hmm mm. Cok. <laughs> gila Hilang ngerti lagi cok gua sumpah. Sama rupiah 138 cok emang bener, -bener cok dikasih kej dikasih gratis dong di bet 3000 cok. Wow, mantap banget cok ya rupiah 138 emang wah nggak ada obat sih gak ada lawan sih. 38, si, sumpah sih makanya gue bilang ke kalian gue sangat merekomendasikan terutama buat kalian semua pada anak kos ya Buat ngecol di RPS 1.38 ya karena di 1.38 juga guys ya lu mau modal receh nih kayak gue nih tadi modal receh nih lu bisa sampai jutaan walaupun selalu sampai jutaan gitu, pasti kita dibayar guys ya Jadi lu mau wedi berapa pun lu mau menang berapa pun pasti dibayar guys ya Karena dia itu bukan beko yang abal-abal guys gue waktu itu pernah ngecol jujur kita cerita-cerita aja nih guys, yuyur yuyuran aja, sumpah aku dulu waktu itu pernah, pernah jp nih ya aku main bet di 800 aku main bet 800, karena emang aku kalau di tempat lain aku nyoncolnya, aku hemat duit gitu. kalau di p aku ga hemat duit, gitu karena aku udah tau dia sangat apa namanya OP parah, OP parah ga tuh maksudnya tuh gancor parah coy ya emang gue 1 B8 jadi gua main betnya santai cuma bet gede juga kalau di bet lain tuh aku pernah, dia jujur-jujuran aja nih ya 800 aku dikasih maksuin dong 4 juta hmm, hmm. Ternyata deh nggak dibayar cok Pengen nangis gak, ya udah seneng ya seneng. Tiba -tiba, udah seneng nih Tiba-tiba nggak -tiba dibayar, tuh. pengen nangis anjing Sumpah gua pengen nangis cok. Sumpah gua pengen nangis anjing ya, Itu gua, gua udah pernah nyocok lagi deh Yang karena gua sekarang eh, sangat nyocoknya Di lukis 1.38 aja lah. enak Gua pernah maksuin di dia berapa kali Mau da Dari bednya gede lagi Maksuin dikasih berapa juta waktu itu gua Buset, set, gua kira gak bakal di ACC, tak taunya di ACC dong, auto gua be open table, coc, co, ya, anak kosan gaya-gaya, open table, saya nggak apa-apa lah, lumayan, guys ya, kali-kali aja -kali, ya, nggak sih guys ya, kali-kali open table lah, ya. mumpung-mumpung mumpu, mumpu lagi JP nih, ya, tadi kita modal anjing, cuma cowok gua jadi modal guys, gua modal grandia langsung nocol ya. Ternyata oke okay, dikasih modal kita sekarang 100 Berapa tuh ada 156.000 Ya lumayan guys ya Untuk mencari JPJP -JP keabadian Oh iya gua hampir lupa juga guys ya Saking gacornya 18 lupa juga gue pokoknya Buat kalian semuanya, abang-abangku, kakak-kakakku semuanya Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik yang baik hati dan tidak sombong Jangan lupa juga buat kalian semua Di support-support juga ya channel gue Efran, Slot Jangan lupa di like-like-nya Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe Jangan lupa di komen-komen juga guys ya Siapa tau kalian mau rekomendasi Gue main di mana Atau kalian punya pola mau ngasih-ngasih ke gue Siapa tau pola kalian gacor ya kita berbagi-bagi ilmu aja pokoknya intinya di sini pokoknya buat kalian semua jangan lupa dibantu-bantu kalau kalian baik sama gua ya semoga aja nanti ada hadiah-hadiah -hadi hadiah dari gua buat kalian semua yang stress- stay di, di channel gua guys ya yang udah mau bantu-bantu gua nih jangan lupa pokoknya ya kita saling berbagi lah aku berbagi ya aku jujur aja nih guys ya kenapa aku oh, sangat rekomendasikan buat anak kos karena gua tuh kayak gua sama-sama anak kos cok gua, gua anak kos jadi gue tuh kayak gak mau gua doang gitu yang beruntung gue pengen yang lain juga beruntung kenapa gue bilang nih berkali-kali gue berkali-kali gue tuh pengen orang lain juga tahu rasanya main di rute satu delapan karena dia gacor jadi menurut gue sih kalau gue pribadi ya gue gak mau untuk gue sendiri anjing kegacorannya gue pengen bagi-bagi kalian sumpah karena lu ngerasain anjing anak kos sumpah kalau kalau kalau kalau ya kalau anak kos pasti tahu lah perasaannya gimana ya. Tapi kadang ya kalau anak kos ya jujur-jujuran aja. Dulu gue tuh pernah kayak gini ya. Dulu ya, dulu tuh gue waktu zaman, zaman yang nakal banget. Gue tuh ketemu bo bo bo apa namanya? Kayak temen temen, -temen gue ya. Ketemu bo bo gacor, mereka pada gak mau ngasih tahu, ngasih tahu ke gua, Gitu kan kalau mah ya. Ketemu bo gacor, ya gue langsung aja ya buat buat siap video-video asik kasih kalian-kalian gue tuh karena gue udah ngerasain cok Orang yang nggak dibagi tahu. BO gacor mantap, kelas kelas kelas kelas senggol dong, senggol, aduh mulut gua co, co ya ke sendol, senggol dong bos ya, senggol dong bos, rupiah 138 nih, kelas, back back back back Anjay back back back nggak mantap, pecahannya tuh gak, gak Gak ngerti lagi gua sumpah cok hmm mamam mamam 10 kali 10 mamam ditambahin lagi cok Woi, tambahin lagi coy. Ayo, kasih kenceng gratis dong. Kasih kenceng gratis. Oke, okay, belum. Uus, kau aku ya, benar-benar aja kau ya. Aku aku aku perhatiin kau ya. Siapa namanya Us ya? Oh, kalau kalau kau nggak niat, kau jadi brand ambassador, mending kau nggak usah jadi. Ah, aku tahu kau sangat dihormati di mari kan. Sampai kalau ada foto kau tuh di layar ini nggak ada petir yang mau turun. Tapi, kok jangan jangan semena-mena kau ya. Aku perhatiin kau ya. Jangan sampai aku, eish sejak lagi jangan sampai kelibas libas pala kau ya mantap 600 mayan guys ya Mayan, apa-apa santai kasih lagi pecahnya oke Gue tengok tuh kalau ada kok foto kau tuh gak ada petir yang mau lewat parah kali kau ya aku kocok lagi aja 30 guys ya guys jangan bikin pala jangan bikin pala cepat jangan bikin pala ayo kasih nah gitu kasih lagi kasih lagi walaupun mustahil apa guys ya kita minta aja dulu ya siapa tau hmm Buat kira hijau doang ternyata ada birunya goblok Buat kira hijau doang ternyata ada birunya cok hmm. Kalian lihat sendiri ya, itu alasan gua Saya rekomendasikan buat kalian semua Buat di ke-138 modal receh Gua udah bisa WD cok Sumpah, beda enggak. oke kita naikin dulu ya, kita kocok dulu di 6000 Gak apa-apa guys, ya, masih ada nih, masih ada nih modalnya anjing Hmm, boleh toksik sorry guys Aku, aku terbiasa toxic nih boleh toksik toksik guys ya Hmm, kita gasen lagi. Ayo dong, kasih lagi. Aduh, aduh, aduh sakit. Aduh sakit anjing. Anjing goblok sakit goblok, anjing. Sakit, Cok. Rasanya, Cok. Kalau dia turun nggak pecah, Cok. Dibet gede anjing. Anjing. Anjing goblok. Uh, sumpah sakit banget, sakit banget sumpah. Dibet gede nggak nggak pecah tuh sakit anjing, rasa Cok. Kayak <laughs> enggak apa-apa, ya. kan udah dikasih modal amorpis 338 di rumah ya, anjir. Modal receh aja tuh, gue. Saya kasih gue, gue tau. ngerti lagi, soalnya berani banget. Lebih <laughs> buat tuh dah. Ya, gue tuh kayak gimana ya? Kayak lu, tuh kayak dulu udah kepengalaman ya. Di satu BO tuh, Masih lu enak aja gitu. Kena lagi, kena lagi, kena lagi, kena lagi. Ya, kena lagi, kena lagi. Oke, masih belum ya? hmm kita gaskan lagi di mana nih, nih ya tadi kali enamnya nggak kena nih kontrol emang jadi kita kalau kita gas ini tidak lagi ya masih di bed yang sama nggak apa apa prd aja dulu pede aja dulu guys ya pede aja dulu oke lagi dong lagi dong pecahannya dong kuning um mm. kalian yang turun kalian yang turun dong ah kontrol malah foto usnya cok. apa pula kau kau kau kau banyak kali kau tingkahnya. Kalau aku enggak ada minta foto kau turun. Kenapa kau pakai turun nih foto kau? Aduh, apa kok anjing. Kenapa enggak dua turunnya? Iya, kau turunkan. Kau turunkan foto tapi mm, kali 20 nih itu loh yang gua. hmm oke, okay, fine. Oke, okay, fine ya. Masih belum bisa ya guys ya. Aduh, lumayan lah kalau gua WD 200 juga guys ya. Ya enggak sih? Ya, pokoknya buat kalian semua jangan lupa kecet oke okay. pokoknya jangan, pokoknya buat kalian semua jangan lupa dibantu channel gua guys ya karena gua sekitar ya bentar, bentar. karena gua juga apa namanya eee, sangat bersyukur lah kalau kalian bantu, -bantu gua dan like-like nya mau share saya juga dan subscribe juga guys ya pokoknya jangan lupa dibantu ini gua masih mantap paling gue bentar lagi ya gua naikin dulu dikit ya baru bentar gua WD ya guys ya aduh kelihatan putarannya sih ya lumayan anjing orang uh. Astagfirullahaladzim anjing kali 25 nya pecah guys ya, Udahlah waktunya gua WD thank you Baru aja gue bilang gue mau naikin dikit Ternyata gue lagi sebanyak sama 138. Emang VW yang sangat gacor Kenapa gue sangat rekomendasi buat kalian Gue gak lagi sumpah gue gak bisa berkata-kata lagi sama 1, Bye bye guys ya Gue udah waktunya WD Sampai jumpa di video gue selanjutnya guys ya Pokoknya buat kalian semuanya Sehat selalu ya Jangan lupa